Terupdate dan terhangat Seputar Lestlar tentunya Baiklah perasaan Lestlar dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita Di malam hari ini Tentu kita mendapatkan kabar spesial Masahabatnya dari salah satu fans Dedek Lesti dan kakak Bilar kita lihat persahabat ya diunggah pertama ini ada unggah spesial dari Sopandi Pandi 82, salah satu fans sejati Leslar ini mengunggah sebuah postingan videonya persahabat ya, ketika Umroh luar biasa masya Allah kita salvo sama kalimat caption yang dituliskan Bismillah Alhamdulillah dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya bisa melaksanakan ibadah Umroh. Dan buat Dede Lesti Kejora dan kakak Rizky Bilar, semangat saya bangga karena kalian lebih takut sama Allah dan benar di hadapan Allah daripada kalian memikirkan omongan para pembenci tambah sayang kalian anak-anak baik. Masya Allah bangga persahabat ya, kalimat caption yang dituliskan ini tertuju untuk Dede Lesti Kejora penyemangat. Mudah-mudahan kita sebagai fans sejati tetap kompak dan solid. Selalu mendoakan yang terbaik untuk Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar. Dan untuk kabar berikutnya juga Perhatikan bersahabat ya Masya Allah akhirnya nih Ini tentunya membuat kita semakin bangga ya Alhamdulillah Dede Lesti kejora ini bersama Dengan kemenakan-kemenakan tersayang ya <giggle> Ini adalah Anak dari Kak Nova luar biasa Masya Allah Dede Lesti sang mantu idaman berkunjung Ke rumah mertua ya Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan selalu diberikan Kesehatan dan kebahagiaan diunggah kembali oleh akun instagram senolaputihan skorbilar kalimat caption pun dituliskan Masya Allah bundanya baby L akhirnya lihat juga ngangenin soalnya kamu dek katanya -tanya. masya Allah banget <laughs> luar biasa dan kita lihat di sini banyak sekali tanggapan yang diberikan dari fans sejati Salah satunya dari aku, Nuri, dan Skodrayati. Kok makin gemes ya, lihat Dedek jadi bumil, gak sabar nungguin si baby utun. Sehat-sehat ya, kalian amin. Masya Allah banget ya, doa terbaik selalu diberikan untuk idola kesayangan kita. Untuk ke kabar berikutnya, kita lihat ya, Masya Allah, ternyata terpantau ya, mobil si Kuning, mobil milik Kak Pilar Ini sedang OTW ya. Luar biasa, mudah-mudahan malam hari ini selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan dan kita lihat keunggah berikutnya wow masya allah banget ya kira kira di mana ini kakak bilar tentu sepertinya ini sedang meeting ya luar biasa habis kerja dari sinetron JWB 2 habis syuting tentu kakak bilar kembali kerja meeting ke airin ternyata persahabat ya ini diunggah oleh akun selputi bilar kalimat caption kita lihat persahabatnya dituliskan Masya Allah sehat-sehat ya Kak Abi syuting lanjut kerja lagi meeting sama Ci Airin tuh. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan berkah barokah. Dan kita lihat di unggahan Instagramnya Kak Airin. Masya Allah ternyata benar. Malam hari ini Kak Bilar lagi lanjut kerja bersahabat ya bersama Cici Airin Tanu. Semangat support terus untuk idola kesayangan kita. Dan terlihat para sahabat ya, sepertinya malam ini kakak Bilar tidak ditemani oleh Dedek Lesti Karena sepertinya Dedek Lesti ada di rumah yang dibintar sahabat ya Yuk mudah-mudahan mereka bahagia selalu dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang jahat terhadap mereka berdua dan ke kabar berikutnya, ini ada sebuah momen ya, masya Allah banget di acara Tokopedia nih malam hari ini Dedek Lesti tampil sangat cantik. Wow, luar biasa persahabat ya. Penampilan Dedek Lesti memang tak pernah tentunya gagal persahabat ya pasti selalu spektakuler, apalagi Dedek Lesti berduet dengan Jurika semakin merinding persahabat ya, masya Allah luar biasa, agresif. Luar biasa membuat kita semakin bangga dan salut persahabat ya Alhamdulillah. Support maskin banyak makin memberudak dari orang-orang baik dan orang-orang hebat. Di postingan ini persahabat ya banyak sekali tanggapan juga yang diberikan. Dari akun Dina Fir Olsop 2. Dua duet terbaik juga ini bikin merinding katanya tuh. Masya Allah banget ya luar biasa. Dan selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Rembel KX. Masya Allah Dede cantik banget suaranya Dede bikin diriku selalu merinding Wow Masya Allah banget ya memang luar biasa Penampilan Dede Lesley Kejora ini selalu membuat kita semakin merinding Dan untuk berikutnya kita lihat nih Wow Masya Allah banget ya ini adalah foto kebersamaan tim dari Leslar dan tim dari Rans Entertainment Masya Allah banget ya